Selama ikut peduli sesama sih, um, lebih bersyukur ya, jadi lebih bersyukur masih banyak banget orang yang lebih membutuhkan dan kayak bikin kita jadi ngeliat ke bawah, nggak selalu ngeliat ke atas dan bersyukur banget Tuhan masih kasih berkat yang banyak dan cukup untuk kita gitu TPU yang di Depok Itu sampai yang rumahnya penuh sampah Dan bau banget Dan itu bener-bener kotornya luar biasa Itu bener-bener kayak Ya ampun Tuhan Yang kayak gini aja Tuhan masih pelihara Kayak gitu Yang aku rasain sih Yang begitu sampai Kita kan nyampainya hujan-hujanan tuh Itu lantai semua lumpur Terus kayak rumah mereka juga kalau kata Nisan masih dikontrakin, jadi bukan punya mereka. Terus daerahnya bau dan kotor banget. Yang paling parah yang aku sempet lihat rumahnya tuh isinya sampah semua. Itu benar-benar di dalam rumahnya loh, itu sampah semua. Bikin yang nyeh gitu loh kayak, ya ampun. Masih ada orang yang tinggal di tempat kayak gini dan Ya masih Tuhan pelihara lah Dibanding kita yang hidupnya lebih berkecukupan jauh banget nah, aku tuh ada penyakit depresi Sempet sejak Covid Nah peduli sesama ini salah satunya yang bikin aku semangat buat sembuh Dan sekarang aku udah obatnya udah CC udah diturunin Jadi salah satu yang bikin aku buka mata dan bersyukur tuh gara-gara peduli sesama waktu itu depresinya ya karena ada masalah ekonomi juga lah gitu. setelah ngeliat orang yang lebih susah jauh dan lebih mereka masih lebih bersyukur daripada kita itu yang bikin aku makin bersyukur banget dan kayak apa ya, oh gak boleh, gak boleh hidup tuh kayak gini harus bersyukur, harus uh, apa namanya harus ngeliat lah banyak orang yang lebih susah Aku sih berharapnya makin banyak orang yang bisa ditolong lagi ya M Mungkin darahnya lebih luas lagi Orang yang ditambah lagi, kita gak segini, bisa lebih banyak lagi Semoga banyak yang bisa ikut sih, peduli sesama, lebih banyak orang lagi dan kayak semoga nanti uh, ada tim besarnya lah untuk peduli sesama. Amin. Semoga semua idenya bisa tersambungkan. Amin, siap. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program peduli sesama hingga kami terus dapat membantu mereka atau menolong mereka yang mengalami kesusahan di masa-masa pandemi. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih juga kepada para volunteer yang senantiasa terus mengikuti, dan terjun ke lapangan, membagikan paket bantuan kepada saudara saudara kita membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program peduli sama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life.